Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel kanan kita semua channel Indonesia kamera like oke okay. kali ini saya akan membahas tentang lensa mana yang lebih bagus antara lensa Canon atau lensa Yongnuo oke okay, langsung aja kita bahas komen dari tegar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 di sini ada lensa Yunglo 50 f 18 Oke, okay. menurut saya lensa yang lebih baik itu lensa dari Canon. Kenapa? Karena menurut saya pribadi kalau dibandingkan antara Yunglo sama Canon, kebanyakan fotografer lebih memilih lensa Canon. Kenapa? Karena lensa Yunglo itu bukan kualitasnya yang enggak oh, bagus ya dia bagus, tapi ada kurangnya dikit mungkin dari sisi ketajaman, atau dari segi apa ya dari segi keberdihannya atau dari segi bokehnya karena para fotografer kan pengen hasilnya itu yang lebih maksimal jadi buat kalian, kalian bisa bebas melakukan kalian lebih, lebih suka yang lensa Yono atau lensa Kehen itu ya Jadi di sini mereka ini sama-sama ada kelebihan dan kekurangannya Mereka ini sama-sama juga Sama-sama um, lensa -sama yang bisa menghasilkan bokeh yang bagus juga Tapi kebanyakan para peminat canon lebih banyak Jadi lebih suka ya canon Jadi semoga bisa membantu ketiga, ya. Jadi kategori bisa lihat di video kita sebelumnya spesifikasi dari lensa yang ini seperti apa? dan kalau masih dibandingkan antara lensa yungu dan lensa Canon, lebih memilih kena seperti Jadi lensa Yongnuo ini biasanya lensa-lensa para fotografer pemula. dan kalau lensa para fotografer yang sudah profesional mereka lebih memilih Canon. seperti itu Jadi nanti akan kita tampilkan masing seperti apa adalah lensa dan lensa kamera nanti akan kita bandingkan kalian bisa bandingkan juga dan langsa hasil lensanya dan untuk lensa zoom di sini dia ini belum ada image stabilizernya kemudian belum ada stepper motornya jadi dia masih bisa auto fokus dengan auto kalau dibandingkan ini dia sama-sama belum ada stabilizer dan stepper um, motor karena kalau yang ini dia ada stepper motor sendiri lensa yang beda dilengkapi dengan stepper motor biasanya dipakai untuk video lensa inestabilizer dan waktu uh, motor kalau yang ini dia juga sama-sama belum dilengkapi dengan stabilizer dan stepper motor tapi dengan bukaan selfie pamanan Bokeh yang benar-benar banget -benar, benar -benar. Dan lensa fix ini Biasanya dipakai Para semua Para fotografer baby Atau Fotografer bokeh Karena akan menghasilkan Hasil foto yang Kini Kita jangan juga dapat Hasil bokeh yang Dapat Hasil bokeh yang Bagus banget Seperti jadi, semoga bisa membantu Kak Tegar Untuk um, Berbandingan lensa ibu dan lensa Ken 50 Mana yang lebih bagus Dan buat kalian yang mau ajukan pertanyaan Bisa langsung komen di kolom komentar kan. Kami akan menjawab sebisa mungkin Dan Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam peningkian Untuk hasil fotonya akan kita tampilkan di akhir video Jadi, kalian tonton sampai habis Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Terima kasih, saya Aisyah Punggung Negeri Salam sahabat setelah videografi dan desa kamera, salam